Keren dan profesional hanya dengan pakai kin master. Sebelumnya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info dari Masyas Studio. Oke kali ini Masyas Pakai Gain Master Pro yang sudah di Artinya Gain Master yang sudah ada pengubahan Tanpa menunggu lama-lama Mari kita coba sekarang juga Kita klik yang ada tanda plusnya Yang lingkaran besar itu Kemudian pilih aspek rasionya 16 banding 9 Kemudian Klik media Kemudian pilih gambar Gambarnya pe Orang pegang hp Kalian bisa searching Di google dan download Dengan kata kunci Pegang hp Kalian pilih Kemudian centang Sekarang lapisan kemudian pilih media. Nah di sini kalian masukkan video screen recordnya. Kalian pilih kemudian setelah itu klik centang juga. Nah jika sudah, sekarang kalian bisa atur dulu gambarnya dengan klik. Pan and zoom, posisi awal dan posisi akhirnya disesuaikan dulu. Mau diperbesar atau diperkecil. Setelah itu kalian bisa masukkan video screen recordnya ke HP-nya atau ke HP-nya. Sesuaikan ukurannya. Kira-kira sampai pas ya. Kemudian, karena gambarnya tadi durasinya pendek, sekarang kalian bisa panjangkan durasi gambarnya tadi sesuai dengan durasi video screen record kalian. Atur saja, oke, jika sudah kalian bisa coba putar videonya seperti apa nah selain kalian putar kalian juga bisa memasukkan logo atau gambar atau hal lainnya seperti musik, back sound, supaya tampilan video kalian ini lebih cakep dan lebih menarik, tentunya. Hehehe, oke. Itu tadi video tips dan trik dari Mas Yas. Cara edit video screen record jadi tampak keren dan profesional. Sekian dari Mas Yas. Jika ada pertanyaan atau request, Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Dan Mas Yash ingatkan Jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan info Seputar Mas Yash Studio Mas Yash akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Yash Studio Bye bye